Halo selamat siang Kali ini saya akan membagikan cara update Dapodik 2022 ke Dapodik 2022a Agar sobat semua tidak bingung, ikuti video ini dari awal sampai akhir, agar mudah dipahami Hal pertama yang harus kita lakukan tentu saja mendownload filenya dari website Dapodik Silahkan masuk ke website Dapodik dari browser kesayangan Anda Cekidot. Ada beberapa pembaruan atau perbaikan bugs dari aplikasi Dapodik 2022a yang sudah diperbaiki. Untuk yang sudah menginstal aplikasi Dapodik versi 2022, tidak perlu melakukan uninstall aplikasi. Cukup dengan mengunduh patch Dapodik 2022a dan menginstalnya seperti biasa. Lalu refresh browser dan login aplikasi. Pastikan tampilan sudah versi 2022A. Gunakan tarik data untuk pembaruan referensi. Yang belum install aplikasi Dapodik versi 2022, uninstall aplikasi lama dulu ya. Unduh installer aplikasi Dapodik 2022 dan patch 2022A. Install aplikasi 2022 lalu patch 2022A. Selanjutnya seperti biasa Jika penjelasan saya agak belepotan sobat bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar Saya akan berusaha menjawab dengan pengetahuan yang saya punya Sesama operator dapodik kita wajib saling membantu Kenapa pembaruan ini dirilis ini alasannya? Terkait adanya baks dan penambahan kurikulum pada Dapodik 2022 yang dapat mengganggu kelancaran pemutahiran data semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Apa saja pembaruan Dapodik 2022-A? Ah? 1. trakomodirnya pembelajaran untuk sekolah penggerak untuk SD, SMP, SMA. Dua, dibukanya inputan untuk nilai UPK bagi PKBM SKB sekolah yang belum mengisi nilai PESDIK. Tiga, perbaikan BAKS pada saat meluluskan bagi jenjang kebon, TPA, dan SPS. Empat, perbaikan validasi pengecekan nama peserta didik dan nama ibu kandung yang mengandung chart tab dan Enter semester ganjil. Dan yang terakhir adalah penyesuaian validasi pembelajaran paradigma baru. Selengkapnya bisa dibaca di website Dapodik. Baiklah, saya akan mencontohkan untuk yang update dari patch saja. Simak baik-baik, pack yang sudah di-download langsung kita eksekusi saja, seperti kita menginstal biasa. Yuk, bisa yuk! Setelah selesai menginstal patch, kita bersihkan dulu data browser, Clear Browsing Data. Jika ada yang belum paham mengenai Clear Browsing Data nanti akan saya buatkan videonya, tunggu saja. Atau kalau mata Anda jeli melihat video ini, pasti Anda akan paham caranya. Oh iya bantu subscribe dan like-nya ya sobat. Saya akan coba bantu seluruh permasalahan sobat, request aja di kolom komentar. Setelah browsing data dibersihkan, jalankan aplikasi Dapodik yang sudah kita update tadi. Kita lihat apakah berhasil diupdate ke versi 2022A. Biasanya versi baru tampil di samping nama sekolah kita. ada versinya versi 2022 a berarti pekerjaan kita berhasil ya sobat nah sekarang kita ngapain lagi ya kerjalah input data data ini data itu hanya operator yang tahu Selamat bekerja Sobat, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita. Amin. Terima kasih.